Kami dari kelompok enam 6 terdiri dari saya sendiri, Nyelda Wati Duki sebagai pemateri yang pertama, dan saya Pandria Wati Harun, pemateri kedua, dan saya Nuranding Mamonto sebagai pemateri ketiga. Kami akan membahas materi tentang yang pertama, proses masuknya Islam ke Nusantara, yang kedua, terbentuknya Kesultanan-Kesultanan Kesultanan Maritim pada masa Islam di Nusantara, dan yang ketiga, pengaruh-pengaruh Kesultanan Maritim pada masa Islam yang masih bertahan hingga kini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara. Datangnya Islam dilakukan secara damai. Hal ini dapat dilihat melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, ajaran tasawuf dan politik. Semuanya mendukung proses cepatnya masuk dan berkembang di Indonesia. Kita mulai dari cara masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-15 hingga 16 masing Pedagang-pedagang Muslim dan Arab Persia dan India ambil bagian dalam perdagangan dari negeri negeri bagian barat negara, negara dan Timur Asia. Sehingga Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis, menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Pada waktu itu, pedagang muslim yang pedagang ke Indonesia semakin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut kekojan.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 Sebelum pernikahan dan langsung, mereka meminta agar gadis gansi sampai itu mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda menerima dan sebagai agamanya. Nah, dari pernikahan inilah lahir dari keturunan muslim, sehingga lingkungan daerah muslim semakin luas dan membentuk kampung muslim yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan islam. Cara masuknya ke islam ke Indonesia yang ketiga, yaitu melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dilakukan dengan model pembelajaran yang dinamakan halakom. Pembelajaran halakom merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tertua, yang merupakan produk budaya Indonesia. Pendidikan Islam di pondok pesantren diselenggarakan oleh seorang kiai. Di samping mengajar di pesantren, para kiai juga menjadi penasihat raja atau bangsawan. Dengan didirikannya pondok-pondok pesantren -pondok di wilayah Nusantara, ajaran ajaran Islam dapat disebarluaskan melalui santri -sampir santri-santinya terang. Dengan demikian, agama Islam dapat berkembang dengan pesat di wilayah Nusantara. Selain itu, ajaran agama Islam mendewas madrasah-madrasah yang lain marak didirikan di seluruh wilayah Nusantara. Cara masuknya Islam. Indonesia yang keempat yaitu melalui seni budaya. Penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah pokok ulama yang paling mahir dalam menangkan wayang. Dalam pertunjukannya, ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, namun beliau mengajak penonton untuk mengikuti, mengucapkan kalimat syahadatain Cerita wayang ditampilkan di kritik dari cerita Mahabharata dan Ramayana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 Ajaran yang sudah dikira luar oleh masyarakat Indonesia, sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya, cara masuknya Islam di Indonesia melalui politik. Pengaruh politik, para raja dan penguasa sangat membantu dan Islam di Indonesia. Hal ini karena peran para raja dan penguasa dalam menyebarkan Islam sangat penting, seperti ketika para penguasa mulai mengaruh kakabat Islam dan ini maka secara bergondong-gondong sehingga penggawa serta rakyatnya ikut meneruk agama Islam. Yang kedua, bagaimana terbentuknya kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam di Nusantara, kerajaan Islam di Indonesia, Nusantara, dan sejarahnya. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu, Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena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 Terdapat beberapa kerajaan maritim Islam di wilayah Nusantara diantaranya ialah sebagai berikut Yang pertama Goa Tallo Makassar Kerajaan Goa dimulai dengan penyatuan sembilan distrik dapat disebut sebagai Pancalaya Ketua Dewan Adat Bate Salapang Kemudian dalam sebuah kerajaan telah didirik, didirikan dengan raja pertama yang memiliki sebuah nama yakni Taman yang kedua, Samudra Pasai. Pulau Sabang terletak di wilayah Aceh, situs dalam sebu sebuah kerajaan Islam pertama di kepulauan itu. Keraja kerajaan itu disebut sebagai Samudra Pasai. Samudra Pasai yang terletak di, di pantai timur sekitar abad ke-13 menjadi kerajaan laut karena didukung oleh wilayah strategis Selat Malaka.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 Nomor 6 Banten, di ujung Sebelah Barat Pulau Jawa pada sekitar 1552 kerajaan Banten telah didirikan di wilayah Meliputi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Lampung. Munculnya pada suatu kerajaan ini telah terkait terhadap pengaruh demak. Yang ketiga, apa pengaruh kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam yang masih bertahan hingga kini?